Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo WhatsApp guys, balik lagi dengan gua Adi di channel Si Sutops. Oke okay. pada kesempatan kali ini cuy Gua mau membahas beberapa info update terbaru yang kemungkinan akan rilis di game Free Fire Mulai dari info mystery shop terbaru 10.0 Pembaruan hadiah penukaran FF token Sampai dengan skin legend terbaru untuk senjata shotgun Titik dan lain-lain Oke, okay, yang pertama ada info mengenai mystery shop terbaru 10.0 Dan di sini itu ada beberapa bocoran tema untuk event mystery shop 10.0 nanti cuy yang pertama ada bocoran misteri Shop 10.0 dengan tema Kriminal Bundle 2.0 Nah, dikabarkan misteri Shop 10.0 nanti akan memiliki tema Kriminal bandel atau bandel Bandit 2.0 Untuk tampilan bandel Bandit atau Kriminal Bandit yang dulu itu seperti ini cuy Pasti dari kalian sudah banyak yang tahu lah ya Gimana tampilan bandel Bandit yang dulu ini Nah, untuk tampilan kriminal bandit yang dikabarkan akan menjadi tema dari event Misteri Shop 10 titik kosong itu, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini, cuy. Untuk desain dari set bandel bandit 2 titik kosong ini lumayan keren juga, cuy. Boleh-boleh nih buat koleksi di vault kita ya, kan? Yang kedua ada bocoran misteri shop 10.0 dengan tema bandel Dino Nah diinfokan bahwa misteri shop 10.0 nanti akan memiliki tema bandel Dino cuy dan berikut adalah cuplikan mengenai event misteri shop dengan tema bandel Dinonya cuy. Dan ini adalah perbedaan set bundle dino yang sudah rilis Dan set bundle dino yang akan rilis menjadi hadiah utama dari event mystery shop 10.0 mendatang um, Yang berbeda cuman dari segi desain warna tanduk dan di bagian perutnya saja ya Gak apa-apa lah, lumayan nih buat koleksi bundle di akun kita ya kan Boleh lah yang ketiga ada bocoran Misteri Shop 10.0 dengan tema Dreamy Club dan Eternal Diamond Bundle. Nah, bisa kita lihat ya, bahwasannya dari event Misteri Shop terbaru 10.0 nanti akan memiliki tema dan hadiah utamanya adalah set Bundle Dreamy Club dan Eternal Diamond Bundle. Cuy, di sini gue nggak memberikan cuplikan mengenai tampilan bandelnya. Karena pasti tidak sedikit dari kalian yang sudah tahu, lah ya, gimana sih tampilan dari dua set bundle ini? Karena dua set bundle ini tuh baru-baru aja rilis di game Free Fire, tepatnya pada event, ya kan? Kalau misalkan ini beneran menjadi tema dari event misteri shop, gak apa-apa lah untuk gue pribadi, ya. Karena kita bisa borong item-item lain dengan harga yang cukup murah sekali, cuy itu pun udah bagus banget sih dan buat kalian-kalian yang kemarin nggak sempat ngesepin bisa nih kalian dapetin dua set bundle ini pada event mystery shop karena pasti harganya murah sekali dibandingkan harga pada event kemarin cuy Yang keempat ada bocoran tema misteri shop 10.0 nanti akan memiliki tema bandel Bruno Mars. Nah, dikabarkan tema event misteri shop terbaru 10.0 nanti akan memiliki tema bandel Bruno Mars yang ini cuy. Dan untuk tampilan dari set bundle Bruno Mars yang dikabarkan akan rilis pada event Mystery Shop 10.0 nanti, kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Ini untuk tampilan bundle terbaru dengan tema Bruno Mars untuk karakter cowoknya. Waduh, keren banget sih ini set bundle cuy. Lihat kacamatanya, waduh, kece, bedah ya. Untuk desain penutup kepalanya itu pakai kupluk Natal, gitu ya. Terus ada aksesoris granat juga tuh di baju, di bawah lehernya. Keren sih, Garena kreatif. Terus ini untuk tampilan bandel terbaru dengan tema Bruno Mars juga, untuk karakter ceweknya. Wah, kok serem ya tampilan topengnya, cuy! apa lo ngeliatin gue emang gua tipi. wah kok serem ya tampilan topengnya cuy keren sih keren desain bandelnya sih lumayan gimana ya tapi kelihatannya serem aja cuy menurut kalian gimana nih mengenai set bandel versi ceweknya ini serem atau unik cuy komen di bawah ya oke okay. Dan kalau dari beberapa bocoran tema dan hadiah dari event mystery shop terbaru 10.0 di atas tadi gua sih lebih setuju dan yakin Yang akan rilis menjadi tema plus hadiah dari event mystery shop nanti itu yang bertema Bruno Mars cuy Kalau yang tema yang lain itu kayak, kayak kurang aja gitu Faktor yang pertama, bandelnya sudah pernah keluar Yang kedua, yang berbeda cuman desain warnanya ya kan kalau yang tema Bruno Mars kan bandelnya keren, unik, dan belum pernah rilis cuy. Jadi gua pribadi lebih suka dan yakin kebocoran Mystery Shop dengan tema Bruno Mars ini cuy. Dan dikabarkan juga event Mystery Shop 10.0 ini akan rilis di bulan depan atau bulan Agustus. Menurut info yang gue dapet cuy. Banyak banget player Free Fire yang ingin sekali event Mystery Shop 10.0 ini rilis di bulan ini. Bahkan, gue juga berharapnya gitu, cuy. Ya, kita cuman player bisa apa ya, kan? Ngikut aja lah, apa kata Bapak Garena? Event Mystery Shop akan rilis di bulan apa, tanggal berapa? Kalau menurut kalian tema Mystery Shop 10.0 yang mana, cuy? Komen di bawah ya. Oke. Okay. Ntar kalau ada info lanjut mengenai event Mystery Shop 10.0 yang sudah difix oleh Bapak Garena Server Indo, nanti gue bakal lansar kepada kalian semua. Jadi tungguin aja ya. Yang kedua ada bocoran Gold Royal terbaru. Nah. Nantinya akan hadir bandel baru di event gold royal selanjutnya dengan hadiah set bandel tukang gali emas atau bandel penambang, cuy. Untuk desain set bandelnya keren sih, lebih keren lagi kalau ada animasi di bagian center di helm proyeknya, cuy. Jadi lampunya itu bisa nyala gitu kan, keren sih kalau ada animasinya ya kan. Tolonglah, Bapak Garena ini dipertimbangkan ya kan, tolong. Dikasih animasi dikit-dikit lah. Selanjutnya, ada bocoran bandel baru di hadiah penukaran FF token pada shop di game Free Fire. Jadi, nanti akan hadir atau rilis set bundle baru di hadiah penukaran FF token yang ada di Shop Game Free Fire. Untuk desain set bundlenya, kayak suster-suster gitu ya, cuy. Eh, ini suster atau pelayan ya? Um, lebih mirip kayak pelayan di kapal laut, nggak sih? Pokoknya keren lah. Wah, kalau Caroline yang pakai set bundle ini, cuy, udah sih cantiknya bukan main dan set bandel God Royal dan bandel hadiah penukaran FF token itu masih simpang siur cuy bisa jadi sama atau kebalik ya kan yang God Royal adalah bandel pelayan dan untuk hadiah FF tokennya yang bandel penambang Mau terbalik atau enggak ya kan, sama-sama mudah ngedapetin bandelnya ya kan. Jadi nggak masalah gitu kan, cuy. Bundle Gold Royal juga gratis tanpa diamond atau duit ya kan. Cuman modal tiket Gold Royal aja dan itu pun kita dapetinnya mudah banget ya kan. Dan FF Token apalagi. Jadi ya lumayanlah buat nambah-nambah koleksi bundle kita ya kan. Yang kelima, ada skin terbaru dari senjata shotgun titit atau shotgun double barrel Nah, gila sih animasinya cuy, parah sih Ini skin legend pertama kalinya untuk shotgun M1887 cuy Kalau kita lihat dari animasi skinnya saja udah kelihatan ya Bahwa skin ini tuh termasuk ke dalam skin legend atau epic cuy Wow dan skin SG Double Barrel ini memiliki statistik Red of Fire plus 2 Reload Speed plus 1 Dan akurasinya main 1 Wah, wah, wah, udah sih Fire Speednya plus 2 nggak tuh Auto Overpower nih skin Udah sakit dibuat jarak deket atau menengah ya kan Udah sih Wajib dapetin skin ini kalau nanti udah rilis di game Free Fire cuy Skin SG Titit yang kemarin aja kalah jauh loh sama skin ini. Wah, apakah ini akan menjadi saingan dari skin Shotgun M1014 yang sekarang rilis di inkubator ya? Kalau skin ini udah rilis, kalian lebih memilih pakai Shotgun M1014 atau Shotgun Titit ini cuy. Komen di bawah ya. Oke. Okay. Dan biasanya kalau skin-skin legend atau epic seperti ini, akan rilis pada hadiah weapon Royal atau enggak pada event sih.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 Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I want to be better, not worse. Man, it hurts, I'm on the search for my words, and I put them all together, insert, cause I want to have words. You it the Gonna go far listen to my words Gonna be a star man a blur when working this hard yeah I ain't a I'm anybody I'm nasty able to catch me they I'm I got that fuck it